Halo semuanya, aku Ryan, buat lagi channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. Assalamualaikum jumpa malam jam A, Senin waktunya gua buat balik, balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini, gua masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam kamera CCTV. Sekarang ini kita udah sampai ke part 7. So, buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lo bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Sampai Ada sebuah rekaman kamera CCTV dari rumah seorang perempuan di Jamaika Yang menurut gue creepy banget Suatu malam, Doi itu keluar rumahnya buat ngambil sesuatu Yang ada di dalam mobil yang Doi parkir di halaman rumahnya Doi itu sama sekali ngerasa gak ada yang aneh, tapi abis doi ngambil barang itu dan doi balik masuk ke rumah. Dan doi melihat handphonenya, doi dapat notifikasi kalau kamera home security yang ada di depan rumahnya baru aja mendeteksi sebuah pergerakan yang mencurigakan. Persis pas doi berjalan keluar rumah, perhatiin baik-baik. Persis pas cewek ini berjalan keluar rumahnya ada sebuah bayangan berwarna putih yang bergerak dengan cepat dari arah hutan yang ada di depan rumahnya. Kelihatannya bayangan yang putih tadi itu bisa macem-macem ya. Mungkin bisa glitch dari kameranya atau masalah di kompresi videonya. Tapi pas gua perhatiin baik-baik kayaknya bukan deh. Karena lu bisa lihat sendiri ya, semua objek yang terekam di video ini itu kelihatan jelas banget dan tajam Bahkan pas bayangan putih yang tadi itu persis ada di depan pintu yang ada lampunya, Sosoknya itu masih nggak kelihatan, padahal pencahayaan situ udah terang banget. So, apakah yang tadi itu cuma kabut, asap, atau emang benar kalau yang tadi itu ada sebuah penampakan? Gimana menurutmu? Pada. Ada sepasang suami istri yang baru aja beli rumah habis mereka menikah. Awalnya semuanya baik-baik aja. Tapi setelah mereka tinggal di situ selama beberapa minggu, mereka baru sadar kalau ada yang gak beres sama rumah itu. Banyak barang-barang yang kayak bergerak sendiri bahkan sampai jatuh dan pecah. Sejak mereka ngalamin banyak kejadian itu, mereka inisiatif buat masang beberapa kamera home security yang mereka taruh di beberapa ruangan yang ada di rumahnya. Sampai suatu hari, pas mereka tuh lagi berantem di dapur, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di kamera home security mereka. Pratim, Like, it, it feels more like... They don't mean to do that. They're not, they're not like planning on, you know, they do don't... Do you know how shitty it feels to hang out with your God. people? And they don't even want you there. Like, they, they do like, want you there. Like there they want you there. They, they like, like you. you a lot. No, they don't. They That's like. That's the only reason. They like, yeah, they like me. They're my friends, but they like you too. Yeah, but if you weren't there, I wouldn't even get an invitation. Like, they're being. Because they're, me. My they're my friends. I mean, yeah, they're my friends. They're my friends, but they're because they're my. But but they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they. Are. Hey. Di tengah-tengah mereka lagi ngobrol Tiba-tiba ada sebuah piring yang jatuh sendiri dari lemari sampai pecah Dan cewek itu milih buat keluar dari dapur Tapi gak lama kemudian piring yang lain Yang posisinya ada di lemari yang terpisah Jatuh lagi untuk yang kedua kalinya Masih banyak banget kejadian aneh yang mereka alamin di rumahnya Di malam yang lain pernah suatu kali pas cewek ini lagi rebahan di kasur Dan suaminya sedang ada di luar rumah Tiba-tiba lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya itu bisa geser sendiri. Otomatis kejadian itu bikin doi ketakutan dan langsung kabur dari rumah. Melihat ekspresi dari orang-orang yang ada di video ini, kelihatannya real dan sama sekali nggak kelihatan kayak dibuat-buat ya. Tapi gue cukup pengen tahu nih, gimana menurut lo? 5 Desember 2022 yang lalu, ada seorang cowok yang share sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di dalam kamar tidurnya. Malam itu, Doi sedang keluar dan gak tidur di rumah. Tapi, tiba-tiba Doi dapat notifikasi di infonya kalau kamera itu berhasil ngerekam sebuah pergerakan yang mencurigakan di dalam kamarnya. Yang pada saat itu dalam keadaan terkunci. Awalnya, kameranya itu bisa pening-pening gak jelas gitu. Karena kamera ini memang dilengkapi sama motion sensor. Jadi, kalau kamera ini berhasil mendeteksi ada pergerakan yang mencurigakan, maka kameranya itu bakalan langsung ngarah ke situ. Dan pas kameranya balik lagi ngarah ke depan, tiba-tiba kayak ada sebuah bayangan berwarna hitam yang ngintip ke arah kamera ini dari kejauhan. Tapi pas kameranya itu pening lagi dan balik lagi ke arah depan, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Seolah sosok yang tadi itu kayak sadar kalau terekam kamera CCTV ini. Cowok ini juga cerita kalau Doi udah tinggal di rumah itu lama banget selama 23 tahun. Jadi bukan rumah baru atau Doi baru pindahan rumah ya guys. Dan selama Doi tinggal di situ, baru pertama kali ini kamera CCTV-nya berhasil merekam ada sebuah kejadian yang aneh banget. Video yang berikutnya ini punya cerita yang creepy banget. Jadi ada beberapa orang yang tinggal bareng di sebuah rumah di Amerika. Jadi mereka tuh kayak student gitu Dan mereka menyewa rumah itu dengan sistem urunan Jadi di dalam situ ada seorang cowok Dan beberapa roommate-nya Nah suatu hari pas mereka lagi sarapan di meja makan Dan Doi ditemenin sama anjing peliharaannya Ada sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Pas cowok itu bersiul manggil anjingnya Tiba-tiba ada suara lain yang balik bersiul ke arah mereka berdua Otomatis mereka berdua kaget banget ya Karena hari itu tuh sama sekali gak ada orang lain di rumah itu selain mereka berdua Lu bisa lihat ekspresi mereka tuh barusan bener-bener bingung Dan sama sekali gak yakin sama apa yang barusan mereka dengar. Apakah mereka yang tadi tuh cuma salah dengar aja? Atau emang bener kalau ada suara siulan? Tapi pas mereka cek rekaman kamera CCTV ini, ternyata suara itu terekam juga di kamera ini. Mereka ini sama sekali bukan konten kreator ataupun ghost hunter ya guys. Bahkan lu bisa lihat ya, angle-nya itu sama sekali bener-bener kayak nggak disetting. Kayak orangnya tuh ada jauh banget di pojokan situ. So, cowok ini dan semua rumitnya nya sampai sekarang tuh masih bingung. Suara yang mereka dengerin hari itu, itu suara siapa men? Boleh. Sesuatu pagi ada seorang cowok yang baru bangun tidur Dan pas Doi ngeliat ke handphonenya Doi itu udah dapat notifikasi Kalau kamera home security yang ada di depan rumahnya Tadi subuh berhasil merekam sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Ada sebuah balon yang terbang secara misterius dari arah jalan perlahan mendekat ke arah kap mobil yang diparkir di depan rumahnya. Nggak cuma itu, lampu siling yang ada di dalam kabin mobil itu bisa nyala sendiri dan mati berkali-kali. Ini aneh banget sih. Coba deh buat lo yang lebih ngerti daripada gua, mungkin bisa bantu jawab di komen di bawah. Apakah lampu siling yang ada di dalam kabin mobil itu bisa dinyalain dari jarak jauh, pakai remote gitu, atau enggak? So kalau misalkan memang bisa, mungkin video ini bisa jadi cuman video fake doang. Tapi kalau melihat dari bentukan mobilnya sih, kayaknya nggak bisa ya. Karena itu lampu ceiling yang ada di tengah kabin gitu guys. Bukan lampu headlamp atau lampu yang ada di bagian eksterior mobil. Soalnya mobilnya bukan kayak tipe-tipe mobil EV gitu kan. So, gimana nih menurut lo? Oke okay, guys, is it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian ketinggalan... Video-video berikutnya, bye-bye.